Terima kasih. Oke, okay, balik lagi bareng gua dan dermulana di game Arknights. Ya di video kali ini gua akan membuat video. Ini mana ini kalian ada beberapa orang itu minta, "Bang, tolong buatin tips cara cepat buat naikin trust operatornya itu ya." Nah, di sini gua sekalian aja dengan gacha buat Penki, maksudnya Pionic ya. Pionic entah siapa itu namanya, gue lupa. Itu kode name barunya itu apa? Oke, okay, kita mulai ya dari sini operator cara cepat bikin trusnya ya dimulai dari misalkan ini ini ini udah abaikan saja itu angka 69 tuh ya orang-orangnya oh, 22 ribu ya? banyak juga 69 ini bang Ade demen banget sama angka 69 cuy astaga ini trusnya sudah 200 yang mana ini setiap masing-masing operator itu memiliki bonus dari misalkan 200 ya kan masing-masing operator ini beda-beda ya. ya ada yang attack ada yang dev ya kan ada yang HP dan lain-lain Oke okay, cara pertama yang pertama bagaimana cara menaikkan cara cepat menaikkan operator yaitu dengan cara kalian farming farming di setiap setiap operator ya setiap operator setiap stack baik itu stack story maupun stack event nah biasanya itu stack event itu ada bonus-bonusnya tersendiri itu misalkan event blemishine event blemishine itu nanti bonusnya itu bonus trustnya itu redeem sign terus ner ya kan terus bislas ya dan operator operator yang ada di sana nanti itu pokoknya itu nanti ada diberitahu itu operator-operator mana yang dapat bonus trustnya itu nanti kalau farming di sana ya ini misalkan kalian farmingnya di sini 34 ya kan nanti ini di setiap farming di 34 ini misalkan ini kalau nggak salah ini nanti naiknya itu sekitar berapa persen gua pak pokoknya enggak banyak lah. nah pokoknya nggak banyak kan? naik terasnya nih misalkan contoh ini kan masih nol ya kita coba ya satu kali ya Oke, okay, nah di sini kita lihat berapa naiknya ya. Dapat, Mas. Tadi kan nol ya kan. Oke, okay, berarti setiap stack itu naiknya itu 1. Kayak itu dari yang pertama ya. Oke, okay, cara yang kedua itu dari base ya, dari base. Nah, dari base di sini di setiap resep daily atau setiap pagi ya. Setiap pagi itu kan ini untuk terus untuk lima operator yang di control center -nya ini ya. Untuk yang setiap jam 6 sore itu ya. Setiap reset daily itu khusus buat operator-operator yang bekerja di sini ini. Nah, itu nanti kalau kalian tap ya Kalian tap nanti tuh, nambah itu ya. Plus improvement ya gua lupa ini berapa naiknya yang jelas uh, intinya beberapa persen gua gak tahu mungkin 2 persen mungkin nah untuk lebih cepatnya lagi kalian taruh ini taruh operator yang kalian ingin cepat naikkan trustnya misalkan gua lap rumah ya kan gua pengen lap rumah cepat naik trustnya oke okay. gua jadiin dia jadi sebagai RIIC control center ya jadi kepala control center sedangkan yang lain ini enggak begitu cepat uh, seperti kontrol senternya ya emangnya bisa bang? iya bisa nih dari sini RRC, assistant gain trust according the total atmosphere of all in at your base nah. jadi ini mendapatkan um, trust um, menurut dari total atmosphere dari semua ruangan ya di base kita Sedangkan yang floor assistant ini, B1, B2, B3, dan B4, mendapatkan trust menurut dari Asmode di, di ruangan dan corresponding di setiap lantainya. Ya, di setiap lantainya B1 itu-itu ya. Jadi, kalau ini seluruh ruangan, nah itu dia. Itulah kenapa lebih cepatnya. Ya, mungkin hanya itu saja menurut gua. Ya, menurut gua, cara cepat untuk bikin crash operator kalian udah itu saja oke okay, abis ini kita langsung ke gacanya ya. konnichiwa, konnichiwa kehidupkan lagu aman ya kan oke okay, gas kita gaca ya. semoga kita beruntung hari ini oke okay, untuk Videonya nanti itu gua disamain dengan ada juga yang minta apa namanya buatin video cara cepat naikin trust operator ya udah gua sekalian aja ya dengan gacaan flame of time immaculasi oke siap untuk red upnya adalah baru ya pasti ya wow ini siapa namanya nih? aduh gua lupa namanya yang meta ini enggak tahu karena gua enggak kayak dulu lagi ya informasi-informasi gitu ini jatuhnya AOE caster. Eh, AOE caster AOE sniper sniper dengan physical ya physical oh 10 katanya Infinity ya. deh. gimana tuh Infinity? ini yang 2 ya. ya skill 3 gas gacak. halo ya halo Bang kita langsung 10 ya. Teori langsung 10. Let's go. Demuk maghrib. Oke okay, bintang 5 ini udah pasti. Bintang 6 apakah bintang 6? Oh bintang 5. Mantap. Kali cuk harus pakai tiket hitam There maman racing Anjing maman maman nama racing <laughs> depa 2020 20 berarti sekarang 21 sekarang 22 astagfirullahalazim Seijitsu no tokoro o ya Allah, kenapa muncul pula Zoro lagi? berapa tadi 22 23 24 25 26 Oke okay, setelah dulu habis itu masuk kembali eh hey, mohon maaf lah ya saya sering bacot-bacot ini oh, kena karma 20 berapa tadi 26 ya 21 22 23 24 25 27 28. 29. 30. Antek 30. Oke, okay, 31. Dicintai view 31 32 33 hmm, mantap 34 mantap habistar 193 ada 10 ya Berarti tadi 34 35. 36. 37. 38. Hajimemashite, yaudahlah で ingatlah。jelas 44 艦隊。masih okay, を呼び <laughs> Hai, Bang! Ya, hai juga, Bang David Jordan. Haji memang Dokter, 50 kata. Sebuah udah hancur. aduh gua pengen set buat banner limited. Bang, set buat banner limited. 44 puluh Guys. Eh, uh, azan dapatkan azan dulu ya. Itu apa tuh? Itu bisa digerakin suaranya gimana, Bang? Ya yeah. Waifu kan dulu itu si baru bisa bergerak. Ya, dikit lagi piti cuy. Dokter, no no. no tadi 54 kita 54 berarti ini kita Ya kan? 64. bermain Oke, okay, bintang api-api oke, okay, siapkah teori wire Suwairah, habis ini gua langsung off nih. Dapat enggak? Dapat, habiskan aja lah dulu ya. Eh. hai <tiple> Oh? Ada bintang 5? Ada bintang 5 中外オペレーター風丸です。本日より kalau begitu. Ya. Akhirnya Stima omi wow, Oke, okay, thanks. Yang udah nonton, sampai jumpa di live stream selanjutnya ya. Bye bye.